Berkumpul bareng keluarga jadi aktivitas rutin menyenangkan di saat senggang. Apalagi jika ditemani oleh film favorit, wah jadi makin seru dan mengasyikkan. Hangatkan aktivitas tersebut dengan keberadaan sofa super nyaman. Fitur utama ini melengkapi keberadaan meja, kredensa televisi, karpet, dan aksesoris lainnya pada ruang keluarga. Anda juga bisa menentukan desain furnitur mengikuti tampilan interior. Seperti ruang bernuansa monokrom berikut ini. Wujudkan interior ruang keluarga di rumah dengan memilih dan mengganti warna sofa sesuai pilihan. Manfaatkan aplikasi MBTEC e-Katalog untuk memudahkan proses. Aplikasi ini bisa diunduh via Play Store dan App Store sekarang. Yang mana sofa pilihan Anda?